Sahih Muslim Kitab Puasa Bab Keutamaan Bulan Ramadan Nomor 1793 telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayub dan Qutaibah dan Ibnu Hujr telah menceritakan kepada kami Ismail ia adalah Ibnu Jafar dari Abu Suhail dari bapaknya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bila bulan Ramadhan tiba, maka dibukalah pintu-pintu surga, pintu-pintu neraka ditutup dan setan-setan pun dibelenggu.